lo. Halo, apa kabar? Halo, apa kareba? Halo, gimana kabar? Baik. Halo, Kumaha, Damang? Hey, halo lo habari? Halo, pi kabar? Nasionalisme merupakan suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat, suatu bangsa yang memiliki kecocokan dari segi budaya dan nilai. Sedangkan patriotisme berasal dari kata patriotisme yang memiliki arti sifat kepahlawanan atau jiwa kepahlawanan. Patriotisme adalah sikap yang berani, antang menyerah, dan adanya rasa kecintaan dan kesetiaan seseorang kepada tanah air dan bangsanya. beberapa tujuan dari adanya rasa nasionalisme bagi warga negara yaitu yang pertama menumbuhkan serta meningkatkan rasa cinta tanah air dan juga bangsa. Yang kedua membangun hubungan yang rukun antar sesama individu dan juga masyarakat yang ketiga membangun serta mempererat tari persaudaraan antar sesama anggota masyarakat Selain itu, tujuan dari nasionalisme juga ada berupaya untuk menghilangkan ekstremisme atau tuntutan berlebihan dari warga negara kepada pemerintah, lalu menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air serta bangsa, dan menjaga tanah air serta bangsa dari serangan musuh baik dari luar maupun dari dalam. manfaat jiwa nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang pertama meningkatkan rasa rela berkorban karena apabila seseorang telah memiliki jiwa nasionalisme secara alami orang tersebut akan rela dan siap melakukan segala cara untuk melindungi bangsa dan negaranya yang kedua menumbuhkan rasa patriotisme dalam membela Membela dan memajukan negaranya Dilandasi dengan penuh keberanian Tidak mengenal rasa takut Serta rela untuk berjuang Demi bangsa dan negaranya Selanjutnya yang ketiga adalah Untuk meningkatkan kemauan untuk memajukan negara Yaitu muncullah rasa keinginan untuk memajukan negara Agar tidak kalah saing dengan negara-negara lainnya Yang keempat adalah Menumbuhkan rasa berbangsa Kewarganegaraan dengan selalu sertakan segala hal yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas negara. Jadi, kesimpulan dari pentingnya nasionalisme bagi masyarakat di Indonesia adalah rasa nasionalisme sendiri itu juga penting untuk menumbuhkan rasa cinta pada tanah air Indonesia. Hmm, manfaat yang dapat diberikan oleh rasa nasional Rasa nasionalisme juga dapat dijadikan sebagai pedoman para masyarakat Sekarang adalah waktunya bagi kita semua Sebagai warga negara Indonesia turut menerapkannya Dimulai dari hal yang kecil, kita bisa membuat perubahan yang lebih besar Kita menjuang pembela Kedilan dunia kita menuntut mereka bagi semua bangsa tak serentak